Halo sahabat Minstan, jumpa lagi hari ini adalah hari ke-18 perjumpaan kita ya sahabat Minstan Hari ini saya mau makan Indomie rasa Soto Banjar khas Kalimantan Selatan ya sahabat Minstan Ini dari Indomie ya sahabat Minstan Yuk langsung aja kita bikin Oke okay, sahabat minstan instan Mie nya sudah selesai Kita bikin Saatnya kita cobain ya Sahabat minstan instan Ini adalah Mie Indomie rasa soto banjar Pas Kalimantan Selatan ya sahabat mainstan Kita cobain dulu ya Soalnya kan masih panas lagi Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak sahabat mainstan Mie nya Enak sahabat mainstan Hmm Berasa soto Banjar hmm. ini enak sekali, sahabat Min Stan ini berasa makan soto ini sahabat minstan. Oke sahabat minstan segitu dulu ya hari ini perjumpaan kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya sahabat minstan biar kita bisa ketemu lagi. Dadah kita lanjut makan lagi ya sahabat main stand.